bila bener sepi banget <SILENCIO> kena kumpan kan hmm. ah. kasih bola cilan kecilian aduh enggak, enggak jadi ngelot deh mau jadi jagoan lo multi belangin tak kenanya aja oh, lah masalah. jangan jangan, jangan. Anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing Untung, untung, untung, untung Selamat, selamat, untung baik, untung baik Baik Hai, Nancy, oh, hai, semuanya, jadi anjing di mana, cowok, okay. Anjing, gak boboan nih, abar gak baru bangun tidur nih iya, yes, nyonggol, <laughs> wow <laughs> HELP Lah untung gak kena ya Aduh oh, Kena peluru kelar gue nyanjek Awas awas lihat lihat Nanti kamu ngundur dari belakang nangis nanti Besar ternyata mata itu Ya, gak iya, iya, memang iya, sih belum iya, like iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, like iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kerjaan iya, iya, si Nyongglot deui, nyongglot Ah, aing ah, mah. Hmm. Itu topiknya nyambung mulu, makanya 400. 400 chat. Oh, yang lagi chat sama Alicia itu ya. Iya, 400 chat itu banyak banget anjir. 400 100 siapa apa itu gak tahu aku. 500 chat terakhir buka. butuh support ya teh butuh banget butuh tank butuh support atau aku kesel banget butuh maerot aku butuh maerot gus ah wah tigrilnya kenapa itu dem dem banget? butuh maerot sakit banget kayak ini kenapa tigril Dong, di botok botak menang dong, boy! Ah, Kalau maning wis, wes, wes, surrender by wis. surrender wis iya dong! Kan aku ninggal kamar mainan, surrender by Tuh segitu itu aja, biro ini yang lu Cip, nih cip, cip, cip, kelar gua kena cip, ini Nah ini cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, attack the Lord cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, gimana? gua cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, Tau. itu kota sejuta umat kayaknya. semua atau jutoh. Yang kata jutoh berarti di pedalaman banget ya. Hmm. Eh, eh, tolong gue, tolong gue, tolong, gue, tolong gue, Aduh, Astaga, astaga, astaga. Aduh, Wah, di, ini dong dijauhin dong, hmm. dilindungin kayak. Saya harus dilindungin, sayang. keren hasil tahiyan nanti udah demik dia ngangin di yang kayak mana caranya untuk aku Ju? nggak mau lompat ya? kotnya masih kosong, kuenya terisi semua. menu atasnya jangan sampai kalah dari menu lagi. berjuang uh. dengan jalan. bangsat, bangsat. katakan bangsat, katakan bangsat, nak saja nan fea ya sehat baju selalu makasih kakak siapa tuh yunaji saka juga ya dapat anjing bu feusnya genggimang genggimang dapat sapek bu feusnya anda hebat aku bangga dengan anda hebat sekali Bangga, mamumu hebat, bapakmu bangga gitu ya, tau curhat. Kalau juga udah datang baru, sobat, ya. Ah. di situ, udah pendapat baru, berbacot ya. Nah, kemarin, emangnya gak pernah dapat viewers 100-200. Tolol <gulau>, alamatnya tuh Jaman sekarang. Soalnya, hanya ngebacot-ngebacot, nggak tahu itu orang berjuang dari kayak mana ngebaca, lu instan, oh tidak boy tidak, Boy. Masa Indomie direbus dulu, gak ada yang instan. Pota lu cetek. Ini. Sakan tendanganku. Oh, kontil! Bisa kayak gitu, til. Go, Nice. Nice, nice, nice, nice. Nice, nice. nice berikan aku bolanya hidup itu keras guys kita yang berjuang mati-matian sampai keringet kecilit sampai ke bha ke bha -BH keringetnya ke ttt netizen nggak tau apa-apa langsung berkomentar makanya hidup kalian itu nggak maju-maju soalnya cuma ngetak pesen makanya usaha aja dodok baik aja dodok baik usaha Ayo pengen sukses kungap Ih, si Rako, <laughs> Ralu, sampai senang kering, kayak ke. kok katon. Biar langsung ini aja lah, immortality, immortality, luar biasa, biasa di luar. Kok ada pop up. boom, boom, boom, boom, boom like boom boom boom boom boom ayo out let's go chat kita kasih damage yang curut curut curut ah kayak gitu lengkap kenapa kenapa Why? request the backup sok semaknya sok aku di sini ya ambillah coba ada siapa di situ? dari sana aku bawa, nah, aku franda nah nyongglat nah, nah nyongglat nah, aku perangi nah, oh <tis> cilain, sakit banget, ranger, nice, love ranger, nice, <tis> take it, take it, take kalu drop ayo, take kalu drop, come come help me, help help help Geprok siap ya. Mm. Mm. Di geprok, ayang, ayo mm. mm. sakit koplok. Guys hai, hai, hai, let's go kamu jadi tankernya aku cepetan hai, tankernya meninggal